Kebenaran tentang Karunia Karunia Roh 1 Korintus 12 ayat 1-13 Sekarang tentang Karunia Karunia Roh Aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah Kamu, tanpa berpikir, ditarik kepada berhala-berhala yang bisu Karena itu, aku mau meyakinkan kamu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 seperti yang dikehendakinya karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh demikian pula Kristus sebab dalam satu roh kita semua baik orang Yahudi maupun orang Yunani baik Budak maupun orang Merdeka telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh